Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi dengan Fajar Ufisial 2022 Yang akan selalu menemani Anda dengan berita-berita terkini Maka jangan sampai lupakan saya Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk bersama-sama kita kembangkan channel ini Militer Rusia dilaporkan melancarkan serangan ke pembangkit listrik tenaga nuklir Atau kita sebut dengan PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Hal ini dikabarkan Menteri Luar Negeri Ukraina, dimitro Kuleba, pada Jumat, 4 Maret 2022. PLTN Zaporizhzhia sendiri adalah pembangkit listrik nuklir terbesar di benua Eropa. Kuleba menyebut bahwa terlihat asap tebal dan api setelah serangan itu. Ia bahkan menegaskan serangan ini berpotensi 10 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan tragedi Chernobyl. Tentara Rusia menembaki PLTN Zaporizhiza dari semua sisi memakai listrik tenaga nukle terbesar di Eropa tersebut kebakaran hingga terjadi sampai meledak itu pun akan menjadi 10 kali lebih besar dari Kornobli ujarnya dalam akun Twitter resmi Rusia harus segera menghentikan tembakan mengizinkan petugas pemadam kebakaran membangun zona keamanan hal yang sama juga dilaporkan bicara PLTN yaitu Andritus dia akan mengunggah sebuah video yang menggambarkan latar asap hitam dengan orang-orang berhamburan melewati mobil-mobil yang rusak. ada ancaman nyata bahaya nuklir di stasiun energi bom terbesar di Eropa, katanya dikutip. Mera Rusia sendiri dilaporkan sebelumnya telah memasuki kota Zaporizhzhia dan Pelten itu yang terletak di Ukraina, Tenggara. mereka disebut awalnya memasuki Pelten itu dengan tank. Pelten Zaporizhzhia. Memiliki 6 unit daya, diketahui PLTN itu menghasilkan sebanyak 40 hingga 42 miliar KWH listrik